Assalamualaikum Waalaikumsalam Ketemu lagi lanjutkan dari vlog aku Edisi Kuliner Yu Di salah satu kota di Jawa Barat Selamat menonton Eh iya Jangan lupa ya Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Juga like, comment, and share, share, share. Biar bisa berbagi sama teman-teman yang lain tentang info kuliner di Jawa Barat. Tonton sampai habis, jangan skip-skip ya. Yuk, cus! Wah, kira-kira apa lagi ya? Jajanan atau makanan atau minuman yang aku bakal rekomendasiin ke teman-teman? Apalagi yang aku beli habis ini ya? Mana-mana-mana, chicken stick, terus apalagi tuh? eh, hey, hey, hey, bentar deh. Hmm, ini kayaknya udah baunya wangi, tampilannya menggoda. Dan chicken itu kayaknya juicy. Kita coba ya teman-teman. rasanya sama nggak? Ada pedas manis, ada okay. barbeque, black pepper. Kak. Yang favorit? Pedas manis. Coba dulu yang pedas, Pak. Pedas manis kayaknya. Hmm. Pedas manis, okay. okay. manis aja, Mas. Satu. Yang banyak kulitnya nggak ada ya? Ada, Pak. Ini ayam semua bagian hmm. okay. Tapi kayak juicy ya? Kayak. Yang kayak gini tuh juicy ya? bawah <laughs> <laughs> oh itu yang hijau. iya, yang iya iya di berapa apa Thank oh. you. Udah jadi, dah. kocinya kita lanjut ke perburuan selanjutnya. Kira-kira hmm, kita cari minuman dulu, yuk, atau makanan lagi? Ikutin terus ya, jangan pakai skip-skip. Oh iya, yeah. jangan lupa subscribe, teman-teman, karena subscribe itu gratis dan berpahala. Lagi-lagi bisa bikin aku semangat dan makin pengen bikin vlog-vlog selanjutnya. Oke, okay? support selalu dengan klik tombol subscribe, like, comment. Share, share, share, share. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Oke? Okay? Eh, eh, eh, apa nih? Wah, kayaknya aku kenal nih. Kemarin <tuk> ada Melon aja, Pak. Melon berapa? Satu. Satu. Ini apa, Pak? Oh. Apa, Pak? Kalau Nancy. Ya besar paling banyak leci Ini berapa? ini sekarang udah bebas sih ya, ada yang jam 17. Jam sekarang udah bebas, kalau malam Minggu ada jam 12. Hari -hari biasa, jam 12. Kalau hari-hari biasa jam 10.00 sampai 17.00. jam 12. Iya, kalau malam Minggu kan weekend. Kalau kan, Jadi, Kalau ini paling banyak kan sampai jam 13 udah sepi. Tergantung orang. Ya, makasih. Ya, udah cukup deh untuk sementara teman-teman kita post dulu kita review kita cobain makanannya dan minuman es kubutnya oke okay? sambil kita cari tempat duduk ya yuk yuk yuk kita review Wah, kalau review sekarang kayaknya kepanjangan teman-teman videonya, ntar bikin bosen lagi. Jadi nantikan reviewnya di vlog aku selanjutnya, edisi kuliner yuk part 3. See you!